Selamat pagi sahabat wajib pajak Pagi ini kita akan bahas tentang masalah blokir kendaraan Karena begitu banyak orang yang kurang peduli dengan ini Padahal pemblokiran kendaraan yang sudah kita jual itu sangat-sangat penting sekali teman-teman Kenapa saya bilang sangat penting Di sini ada dua alasan kenapa kita harus melakukan pemblokiran kendaraan di Samsat Kalau kita sudah menjual kendaraan kita Yang pertama yaitu ini khususnya untuk pemilik mobil pribadi Kenapa kita harus memblokir kendaraan kita? Karena bila teman-teman tidak memblokir saat teman-teman membeli kendaraan baru maupun bekas, maka teman-teman akan dikenakan pajak yang namanya pajak progresif. Dan itu jumlahnya sangat besar. Untuk alasan yang kedua yaitu e, untuk menghindari kejadian yang tidak kita inginkan. Contohnya seperti ini. E, motor yang kita jual itu e, dipakai untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Dan ada saksi yang melihat plat nomor kendaraan kita yang sudah kita jual tadi, setelah dicek ternyata itu masih atas nama kita di Samsat, pasti mau tidak mau kita yang repot juga. Nah, lalu apa sih keuntungan kalau kendaraan kita sudah diblokir? Yang jelas kita akan nyaman, teman-teman. Dalam arti ketika sewaktu-waktu kita akan membeli mobil atau baik nama mobil kita, kita sudah terhindar dari pajak progresif. Nah yang kedua yaitu kita akan aman dan nggak repot lagi ketika kendaraan kita yang sudah kita jual itu dipakai untuk suatu tindak kejahatan Karena data dan nama kita sudah ditandai di damsat bahwa kendaraan kita itu sudah bukan milik kita lagi atau sudah dijual Lalu apa sih yang harus kita bawa saat memblokir kendaraan? Nah untuk pemblokiran yang harus teman-teman bawa yaitu KTP yang sesuai dengan nama di STNK Tapi bila teman-teman tidak bisa hadir bisa membawa surat kuasa bermaterai untuk yang kedua yaitu fotokopi STNK Kendaraan tersebut Jika tidak ada fotokopi uh, Cukup teman-teman uh, Ingat nomor polisi Dan jenis kendaraannya Lalu kunjungi kantor samsat dan melapor ke loket pemblokiran Lalu apakah STNK yang diblokir itu bisa dipajakan Jawabannya yaitu tidak bisa Jalan satu-satunya yaitu Kendaraan tersebut harus dibalik nama oleh Pemilik yang baru Oke teman-teman semoga saja Informasi saya ini bermanfaat untuk teman-teman bisa membantu teman-teman yang mengalami hal serupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh